ngiler nggak ngiler nggak oh ngiler nggak ayo ayo hmm. oh guys ini gila parah pedesnya ga ada obat lambungku hmm. rasanya dioyo-oyok Ketemu lagi dengan aku Zetika Wijaya. Ya, yes, sekali ini aku berada di daerah Sukajadi. Masih termasuk seputaran Kota Bumi Lampung Utara. Aku mau memperkenalkan, di kota bumi ini ternyata ada seblak. Seblak di sini komplit, dia itu konsepnya seblak prasemanan. Kayak orang ngidang gitu, jadi kita bisa milih sendiri. Topping-toppingnya ada 50 topping guys. Terus cabainya juga pakai cabai setan guys. Nah itu dari harga toppingnya 500 perak sampai 5000 Ayo ikutin aku. Kita langsung menuju tempatnya. Let's go! Halo kakak! Halo! Ini udah berjalan berapa lama? Baru kisaran mau jalan 3 minggu. Oh, baru tiga minggu. Berarti mm -hmm. belum satu bulan ya, kak ya? Belum. Namanya apa, kak? Namanya Seblak Prasmanan Mahzam. Kenapa kok bisa pakai nama Prasmanan? Karena kita memang di sini, kita bisa milih sendiri topping toppingnya sesuai selera. Kita misalnya senangnya mau apa sesuai budget. Pokoknya bebas, mau harga 5.000 nyampe berapapun juga bisa. Oh gitu. Hmm. Toppingnya dari harga 500 ya? Iya, 500 perak sampai 5.000. Pakai level hmm. juga nggak Kak? Pakai. Dari satu sampai 5 levelnya. Yang paling pedas. <tuk> ya, level pakai cabe apa? Cabe setan teja. Cabe setan teja gue <tuk> nggak <Kayak tuk> ngerti aku, Guys. <tuk> apa itu cabe setan teja? <tuk> Impor dari Iya Impor dari Iya Wow. Oke, Kak, makasih ya infonya. Oke. Guys, yang uniknya tuh dia itu di dalam rumah. Dia di dalam rumah. Nah, terus prasmanan gitu. Jadi, kita tinggal memilih mana yang kita suka dari topping-toppingnya. Dari harga 500-an sampai harga 50.000-an. Terus levelnya juga dari level 1 sampai level 5. Itu katanya level 5 tuh pedes banget. Udah tempatnya asri. Terus itu bisa nyantai. Tuh, aku lagi lagi berayun-ayun tuh, ya kan? Pokoknya datengin, cobain, orderin. Murah loh, dari harga gopek, bayang pun dari 500 rupiah sampai ke 5.000. Terus bisa milih semaunya, karena dia terdiri dari 50 topping, guys. Aku mau nyantap dulu ya, guys. guys inilah penampakannya ini sebelah aku tadi milih bakso cikua terus ceker kerupuk bermacam-macam pokoknya tadi tuh ini di level 3 Wow kental-kental gimana gitu ya kan aku baca doa dulu deh Bismillahirrahmanirrahim Hmm, hmm, pedes gila <laughs> parah, pantesan ini cabainya dari India, cabai setan India, guys. Hmm. Tapi, walau pedes. Kok enak ya? Hmm, lagi panas, masih panas. Game kencurnya berasa terus, daun jeruknya. Terus dia ada manis-manisnya karena tadi tuh pakai gula. Manisnya dapet dari gulanya ya guys. Gurih. Hmm. hmm. lagi beli coba? harus dicoba hmm. Hmm. Biar dia agak dingin ya, Guys. Dan ini yang asam manis. Hmm dia kayak asam-asam gitu kayak manis-manis dari saus sambel dari saus dan saus sambel tadi tuh saus cabe hmm. hmm ini asli cabe guys jadi dia nggak pakai hmm, kayak bon-bon cabai gitu atau lada gitu nggak ini pure asli cabe cabe ulek Oh, emang benar-benar pedes banget. Pokoknya kalau pecinta pedes, harus wajib. Hmm. Hmm. Hey. Mantul. Yeah. Tapi aku mau nangis, guys. Gila. Untung aku nggak level 5 ya level apa ceritanya nih? Hmm. Saatnya Zetika mengilerin sahabat-sahabat di seluruh Nusantara, di seluruh jagat raya ya guys. Ngiler nggak? Ngiler nggak? Oh, ngiler nggak? Wow. Ayo, ayo. I try to of all of the nonsense that you, but that you put me through I give it all to you, I do it all for you Baby, this feeling's overdue I do it all for you. Maybe this feeling's overdue. You're uninvited. You wanna hold me close, but I know what you have to. Like, yeah, yeah, yeah. Why are you hiding? Tell me what must I do? Come to you, come to you. You're mine, mine, mine. It's right, right, right. It's right, right, right. <laughs> guys ini gila parah pedes yang gak ada obat tapi dia bukan pedes aja dia tuh bukan pedes aja tapi gimana ya dia tuh nyatu kalau kata jadika tuh kawin kawin guys karena dia itu perpaduan perpaduannya tuh nyatu jadi dia nggak pedes di pedes asam di asem enggak tapi dia tuh nyatu pokoknya kawin ya guys Sampai saya salah ngomong guys, kenapa saya sudah kepedesan. Tuh, tuh, tuh. Takut nggak? Takut nggak? Takut gak? Takut gak? <laughs> uh, ini di level 3. Ya Allah. Tapi anehnya, nggak mau berhenti. Aneh kan? Hmm. Hmm. Hmm. Makanya, rekomen buat pecinta pedas. Jangan ngaku pecinta pedas kalau ke sini, guys. Ambungku rasanya dioyo oyok Masya Allah, tapi kok enak sih, guys? Hmm, cucuran nggak? Hmm, baru kali ini. ketika makan, sampai kering ngucur dari atas sampai bawah. Pokoknya sampai bawah. Baru kali ini. Bukan tipu-tipu ini, bukan. Hmm, minum dulu. Aku saranin kalau mau bener-bener menikmatin di level 1 aja ya. Level satu aja udah semarah kok. Hmm. Sekali lagi, sekali lagi, cek sekali lagi, guys. Hmm. Hai, hai, hai, hai, Aku mau hai, hai, pelan hai, hai, hai, Aku hai, dulu Terus biar dulu, kan aku nikmatin Jangan lupa hai, hai, hai, hai, Level satu aja bagi yang gak sanggup pedas Tapi kalau yang pecinta pedas harus di level 5 Sampai jumpa lagi di vlog berikutnya Saya bye bye Jangan lupa like, comment, and subscribe Follow IGku Zetika Wijaya Facebooknya Zetika Wijaya TikToknya Zetika Wijaya Pokoknya jangan lupa bahagia Saya bye bye Lihat keringet aku guys Tuh Ngucur Bye bye kita gerbek dapurnya let's go gimana dapur ya Kak Oh di sini ini dia guys dapurnya Tadah ini udah gimana gitu ya kan tapi kalau aku udah nyicip ini hmm nggak sabar nih lambungku udah joget-joget ini, dan cingkrak cingkrak geng oh, Iya, tapi kira tapi kira-kira Kata orang, itu orang Mana apinya? <smilli> uh, tapi enggak kan? Kamu enggak ngeliatin bawahnya kan tadi kan?